Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Channel Indonesia Kamera. Oke, kembali lagi bersama saya Aisyah. Di sini saya akan membahas tentang cara mengatasi fignit di LCD kamera. Komentar dari Siti Rukaya. Oke. Oke, sebelum kita bahas jangan lupa subscribe dan like serta komen di kolom komentar gak usah lama-lama langsung aja kita bahas oke teman-teman langsung aja kita bahas Di sini udah ada kameranya Di sini contoh kamera yang akan kita pakai itu 60D oke kenapa layar LCD kamera itu bisa fitnet, ada beberapa penyebabnya dan ada juga solusinya oke Di sini saya akan menjelaskan penyebab yang pertama bisa disebabkan oleh baterai kenapa kok bisa dari baterai karena kalau baterai terus-terusan dibiarin ditaruh di dalam slot baterai di kamera itu bisa menimbulkan fig di layarnya kemudian dari pengaturan aperture nya dan disitu juga pengaruh karena kalian belum atur untuk uh, settingan ketinggian atau kurangnya dari aperture tadi di segitiga 3 exposure -nya tadi ya oke okay. kemudian solusinya kalian jangan biarin baterai terus-terusan lama berhari-hari berjam-jam kalau berjam-jam itu kalau dipakai sih aman tapi kalau nggak dipakai berjam-jam itu kisaran 24 jam, 48 jam sama aja kayak sehari-dua hari jangan ya, karena lama-lama kalau kalian biarin kayak gitu akan menimbulkan fitnet di layarnya Sangat beresiko biar hasilnya itu um, nampak jernih di layarnya. Tapi kalau LCD piknik ini nggak pengaruh di hasil foto kalian karena hanya tampilan di layar LCD-nya aja hanya tampilan di layar LCD-nya di sini ya. Tapi kalau fotografer yang emang dia bener-bener detail banget, dia meskipun ada piknik sedikit langsung dia benerin dan yang sering Fiknit itu di kamera Canon 1000D, Canon 1200D, Canon 1100D Nikon D7100 dan selebihnya bisa kalian tambahin sendiri ya di kolom komentar kalau kalian tahu dan kalau para fotografer itu ada juga yang nggak suka kalau tampilannya itu Fiknit karena kalau kita waktu melihatnya itu hasilnya kurang jelas karena mempengaruhi juga Mempengaruhi saat kita melihat hasil fotonya. Dia ini uh, ketajamannya oke nggak? Dia ini eksposurnya itu oke nggak? Seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa merawat kamera kalian juga. Dimana untuk melihat fignet itu bisa tahu di sini. Nanti akan kelihatan untuk pembahasan kali ini seperti itu, jadi nanti untuk hasilnya akan kita tampilkan di layar Seperti apa sih contohnya Fiknet itu Dan buat kalian yang mau ajukan pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar Dan tambahin keterangan kalau ada kekurangan Saya Aisyah, terima kasih, pamit undur diri Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan dalam penyampaian Salam sahabat fotografi, videografi, dan kamera, salam saudara